Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Amma ba'du. Jumpa kembali dengan Aqidah Channel pada kesempatan kali ini. Semoga ikhwan Villa semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Sengaja kita angkat sebuah kesaksian dari satu channel Kristen di mana sangat kelihatan sekali dalam satu kesaksian ini Itu sangat dipaksakan seseorang yang masih uh, berumur dini Jadi diminta untuk satu kesaksian bahwa di dalam pernyataan seorang gadis ini dulunya memiliki keyakinan Islam dan kalau kita dengarkan nanti di sini ini kelihatan sekali yang kesaksian bukannya uh, gadis itu tetapi malahan manuk bulu kayaknya jadi ada, ada yang menggelitik uh, sebelum kita simak videonya Ikhwan Waleh ya yang menggelitik begini saat bercerita, itu ya, itu yang banyak, itu meng, yang menggiring, itu manuk bulu, jadi digiring supaya jawabannya ke sana seperti itu. Dan di sini ada nanti narasi bahwa seseorang ini, uh, yang dulu belum pernah, uh, apa ya, mengetahui tentang kekristenan dan sering mengejek katanya mengejek Tuhannya orang Kristen setelah itu kok tahu-tahu dia belajar Bible di sekolahnya nanti kita dengarkan videonya kita simak dulu dari awal pernyataan dan apa yang dikatakan Manu bulu ini kan bisa cerita sedikit uh, dulu di dalam keyakinan sebelumnya ya di dalam iman sebelumnya Mbak Niken itu seperti apa menjalankannya misalnya puasa atau apa sholat seperti apa Mbak Niken jalankan ya puasa kalau puasa ya puasa sholat sholat terus kan lebaran juga ikut lebaran terus hmm. yaitu gitu ya diikut diikutin semua ya semua. Hmm. pengajian ya diikutin oh. terus uh, Mbak Niken di dalam Pemahaman terhadap kekristenan itu seperti apa, dong, Mbak? Misalnya eh, agama Kristen ini Tuhannya nggak benar atau apa? Misalnya apa yang Pak ini kan pahami tentang Dulu sih Tuhan Yesus tentang kekristenan? Niken kira tuh Tuhan tuh mati. Kok hmm. Tuhan kok mati? Gitu? Hmm. Tuhan mati. Ini ya. oh, kan tahu dari mana kok Tuhan mati? Ya isu-isu gitu. oh. itu. Jadi nanti Niken mempercaya itu, oh, kok Tuhan mati? Oh. Terus bagaimana Mbak Niken uh, sampai ikut-ikut menghina, mengolok-ngolok, itu ya. karena apa tuh? Yang enggak tahulah pikiran manusia. Pikiran manusia, itu muncul dengan sendirinya? Ya. Oh. Di dalam pengajian atau di dalam <coughs> pendidikan agama dulu, dididik seperti apa Mbak Niken? Ya, harus sholat, kalau nggak sholat tuh mesti apa? katanya masuk neraka. gitu. Hmm makanya sering-sering sholat puasa gitu hmm. jadinya kan takut itu masuk neraka. Oh, kalau dididik e, tentang misalnya pengertian tentang orang Kristen seperti apa? Apakah orang Kristen kafir? Apa? Seperti apa dulu Mbak? Dikan e, didik, terima didikannya? Tidak hmm. pernah ya? Oh ya. Nah, jadi di sini kelihatan sekali ya. Kalau yang menggiring itu e, manubulu. Bahkan kita kalau melihatnya masih apa ya? Sangat belia sekali yang diminta kesaksian ini Dan kasihan ya digiring untuk menjawab Apa yang ditanyakan itu Sepertinya memang harus menjawab itu gitu Jadi sangat meragukan sekali kesaksian ini Bahwa kalau ini benar-benar uh, dulunya Islam Karena apa? Kalaupun dia Islam anak sebaya ini pasti sedikit banyak sudah mengetahui paling tidak rukun iman dan rukun Islam jadi bukan bukan sekedar mentah gitu saja jawabnya ya jadi eh <tuh> uh, miris sekali ya manubul ini saking kehabisan apa kehabisan sumber kehabisan narasumber pada akhirnya anak-anak umur belia pun diminta untuk kesaksian disinilah kita akidah channel hadir untuk mengedukasi ikhwan wilal semuanya bahwa kesaksian-kesaksian seperti ini yang sekarang itu dipertontonkan oleh channel-channel Kristen sangat apa ya sangat miris nah di sini kelihatan kalau mereka itu menggiring supaya oh orang ini sebaya ini sudah murtad atau masuk Kristen apa jadi membuat penasaran apa gini gimana jadi dipertontonkan terus secara terus menerus nah disinilah tugas kita bersama-sama untuk mengedukasi saudara-saudara kita supaya tidak terkiring dengan tontonan-tontonan yang seperti ini Wanvila ya uh, kita lanjutkan videonya terus uh, selama baniken pernah menghina Tuhan kok mati Ya, ya. ya, Tuhan pematik begitu ya. Itu bandingkan, sampaikan kepada siapa penghinaan itu. Ya, teman biasanya, teman Masa sekolah terus mereka seperti apa reaksinya? Ya, kayak biasa gitu. Hmm. Suka ngelola, suka juga sih. perasaannya puas. Iya, Oh, ya Seperti banikan ini, dia dianggap sesuatu yang hitam, berjumpa dengan Tuhan yang benar, seperti dalam lemban Begitulah kenyataannya, tapi... Dan merasa, wah ini pernah Karena Tuhan Yesus itu mengajarkan Berikan pilihan, kasihilah musuh Kami pakai Akhirnya seorang peng... semakin banyak Semakin banyak Mbak Niken bisa cerita Bagaimana ceritanya Mbak Niken itu bisa percaya Tuhan Yesus? Kenapa? Kan dulu hina-hina Tuhan Kok sekarang bisa percaya? Ya, dulunya sih Sebelum mengenal Tuhan tuh, Waktu hmm. kelas Coba sekarang kita dengarkan bagaimana Niken ini bercerita ya Bercerita bagaimana dia awalnya di dunia Kristen katanya Nanti dia dapat pengajaran seperti apa dan ada ending Nanti kita dengarkan saya sangat tergelitik nih ya Tahu-tahu dia sekolah kelas 8 dari pamannya Mendapatkan pelajaran <kosimewa> kekristenan jadi muncul satu pertanyaan, memang sekolahnya di mana? Berarti sekolahnya di Kristen, berarti memang. Nah, jawab sendiri ikwan Villa semuanya. Bisa percaya? Ya, dulunya sih sebelum mengenal Tuhan tuh hmm. waktu kelas 8 itu apa? Ada temen niken yang yang agamanya Kristen, hmm. itu apa ngelok niken gitu? Kok hmm. sholat, nyembah kayak apa kayak gitu? Hmm. Terus hmm. abis itu Biar kata kata niken abis habis itu apa? Nih baca di Alkitab nih, Alkitab orang Kristen habis itu hmm bilang, cuma dilihat lihat aja, buka buka aja itu Oh, nukasih. itu teman Kristen suruh Niken baca Alkitab. Nah, Mbak Niken bacanya? Enggak? enggak. Cuma dilihat-lihat aja. Oh, mm. <laughs> jadi enggak mau baca enggak suka atau karena, karena apa? Enggak jadi Enggak dibaca? Engga suka. Enggak suka. Tapi sempat dikasih Alkitab. Iya. Nah, terus bagaimana ceritanya? Kok sampai bisa percaya Tuhan Yesus? habis itu, uh, mungkin kan Mili Niken, Niken kan punya Pak D itu mau sekolah di apa? Hmm. di sekolah kita? ya habis tuh ya di asrama itu Niken tuh diajar hmm. itu diajar firman Tuhan doa hmm. doa pagi habis itu hmm. firman Tuhan siangnya penyembahan terus sorenya tuh doa malam hmm. sama pemuritan itu terus Kan di tiap hari gitu, diulang-ulang-ulang. Abis hmm. itu, kalau story, eh siang, kan apa tuh namanya? Baca Alkitab juga gitu, hmm. di gitu kan ada kasih gitu. Hmm. Uh. Ah, coba kita dengarkan ulang ya, bagaimana dia bercerita dari dia, katanya Muslim, tahu-tahu kok apa ya, kok tahu-tahu punya Pak D mengajarkan di sekolahnya itu tentang Alkitab. Di sini ada ending yang sangat apa ya eh membuat kita ini bertanya-tanya, benarkah orang ini dulunya anak ini, anak ini bukan orang ya, anak ini dulunya orang Islam atau pernah beragama Islam. Tapi seperti kasih Alkitab. Nah, terus bagaimana ceritanya? Kok sampai bisa percaya Tuhan Yesus? Abis itu uh, mungkin kan Niken, Niken kan punya Pak D itu mau sekolah di apa hmm. di sekolah Alkitab ya. nah Pak D sekolah Alkitab nah Pak D sekolah Alkitab nih kita perhatikan pelan pelan ya kok tahu tahu diajarkan pertanyaannya dia sekolahnya di mana gitu ini ini ini kayaknya ini Pembohongan ini jadinya kalau seperti ini habis tuh ya di asrama itu nih kan itu diajar hmm. gitu diajar firman Tuhan doa hmm doa pagi, habis hmm. tunggu firman Tuhan siangnya penyembahan, terus sorenya tuh doa malam hmm. sama pengulitan itu, terus kan di tiap hari itu, diulang-ulang-ulang ulang, -ulang, -ulang hmm. kalau sore eh, siang kan apa tuh namanya baca Alkitab juga, gitu hmm. direnungi, gitu kan ada kasih, gitu hmm. terus apa, suka bagi berbagi hmm. terus apa lagi ya jangan dan pernah menci sesamaan itu kan, hmm. itu juga sharing-sharing sama almarhum apa asram, eh, ketua asrama itu kan sharing-sharing hmm. itu habis itu nah, terus Tuhan, Tuhan tuh kayak beri nikmat itu hikmat kan, hmm. habis itu terus kasih mujizat kan juga hmm. dan akhirnya nikah percaya sama Tuhan oh. mujizat apa yang nikah terima? mujizat penyembuhan oh haleluya teman-teman Tuhan, Tuhan Yesus itu Tuhan yang nyata dia, dia bukan hanya huruf-huruf yang ditulis dalam ini Alkitab jadi kita bisa menyimpulkan ya sekilas ya video ini ya cuman sekilas kita tampilkan bagaimana seseorang yang masih belia sekali diminta untuk kesaksian nah di dalam kesaksian ini kita bisa menyimpulkan sendiri apakah anak ini dulunya Islam atau memang Kristen dari lahir Semoga Ivan Villa semuanya bisa menilai sendiri, menelaah sendiri. Tapi, kalau saya secara men uh, pribadi menganalisa anak ini dari kecil, Kristen, tapi analisa saya saja. Tapi yang jelas, kalau kita dengarkan dari apa yang dikatakan seperti tadi, ya, yang dikatakan bahwa uh, niken ini, ya, niken ini ditanya terus, ditanya terus, bahkan berkesan itu banyak manuk bulunya yang berkata, yang ngomong gitu. Jadi kesannya manuk yang membuat membuat satu kesaksian sehingga Siniken ini harus menjawab itu dengan kiringan pertanyaan manuk bulu. Tapi kalau kita dengarkan jawabannya yang pertama ya kan. Yang pertama itu eh Siniken ini masih belia. Dan yang kedua, Siniken ini bercerita kelas 8. Kalau mungkin dia berkata seperti ini ya, karena tidak mampu harus sekolah di Kristen atau apa ya. Dia muslim, Islam, tetapi mengatakan kelas 8 setelah itu bertemu dengan Pak nya sekolah Alkitab. Nah, di situ ada ending Islam tapi sekolah Alkitab. Ini kebocoran ini, kebocoran pernyataan dia mengatakan Islam kelas 8 waktu kelas 8 dia masih benci dengan Kristen, ya kan? Mengatakan masih benci karena Kristen ejek-ejekan dengan teman-temannya. Eh, kenapa harus eh, sholat seperti itu? Kelas 8 ya kan? Masih Islam, tapi ada Pak yang katanya dia sekolah Alkitab. Setelah itu diajarkan doa pagi, doa siang, doa malam dan lain-lainnya. Nah, di situ sangat kelihatan kebocoran kalau orang anak ini, ya kan? Itu Kristen. Kalau Islam pasti mengatakan seperti ini, ya: sekolah SD atau pondok pesantren. Nah, diajarkan sholat, diajarkan membaca ayat suci Al-Quran, dan apa yang e, menjadi pengajaran di dalam e, Islam di sekolah itu seperti kalau di SD mungkin sebatas memang pelajaran bidang studi agama. Kalau di pondok pesantren pastinya lebih dari itu. Nah, ini enggak kelas 8. Kalau kelas 8 itu ya sebaya SMP ya. Itu sekolah Alkitab, belajar Alkitab oleh Pak D-nya. Berarti di situ jelas dia sekolahnya di sekolah Kristen. Enggak mungkin kalau sekolah SD atau pondok pesantren Diberi pelajaran Alkitab Yang menjelaskan di situ Doa pagi, doa siang, doa malam gitu ya Kalau di dalam Islam kan Doa sebelum makan, sesudah makan Itu bahasanya kan Bukan doa pagi, doa siang, doa malam Kalau pagi diajari duha Kalau Islam kan sholat sunah duha Sholat subuh gitu kan nah Sholat duhur itu bahasanya kan itu pun menunaikan kewajiban bahasanya kalau Islam Tapi kalau doa pagi, doa siang, doa malam Dan dia dalam posisi masih Islam Diajari Alkitab Nah kita bisa menjawab sendiri Bila, Semuanya uh, Jadi mau tertawa gimana ya Ivan ya Uh, aqidah channel menampilkan seperti ini, sekilas-sekilas seperti ini. Semoga bisa menjadi edukasi untuk kita semuanya. Ternyata kesaksian-kesaksian seperti ini banyak sekali yang berkesan dipaksakan, karena mungkin mana sudah kehilangan atau kehabisan.